Rok anak perempuan. Rok ini kami produksi dari bahan scuba. Rok ini dikerjakan oleh penjahit terbaik, sehingga menghasilkan produk berkualitas bagus. Keren, cantik dan cute. Real pick ya. Silahkan diorder.